Kurang no masalah sajaroh, masalah sajarah masalah anam. Tetes coro pengiran, gus coro pengeran Niku anam, gus anam niku kewan, gus anamu mana kewan? Ketika divekikan anamnu namun khusus onto sapi kudus Ketika divekikan karena itu nanti punya akibat hukum veke wajib nabo. Tapi kalau secara ekosistem secara sistem hewani, niku wencen kebutuhane manusia. Nggih, kebutuhane manusa nggih anam niku. Waris bagian rakyat diterangaken. Iki rung ono tenan sebagiannya diterangaken. Umpamane Allah wallahu ya'khudhu wa hunnas fi ma qasaf. Ma taraka al-dhuhriya min tabati walaki wa akhiruhum ila ajalim musam. Jadi sejauh Allah ijek nggawe kewan sing kenek dipangan menuso niku berarti Allah kepengen manuso. Iku jono kehidupan. Kulo vali malih ya. anggri jono dabah, dah baru kewan nopo mawon. sing dari sumber energinya ni manusia, niku berarti Allah urung kepengen nyiksa so Nah kemudian tuh menjadi masalah vake nak ngono berarti kabeh kewan itu halal kecuali yang disebut Quran gini ku caleng. Terus ketambahan kita meyakini ketambahan Mesti ini no asu Berarti Berceleng. asu Tapi masalah asu itu disebut Quran. Nah, nah, tapi dari wong yang seneng ngarep no asu asuh, Pakmu baliknya yang halal lo asuh itu disebut Quran. Jadi kalau asuh itu halal ditongsi yang merkaran itu dah disebut Quran, berarti yang halal lo. Ya, itu dah disebut jadi canggap melel ini buatan kulau kulau ini rohnya no, mergo sidik-sidik kudu haram itu nanti disebut koran jadi canggap melel ini nah itu bukan berarti harus harus semua kewan itu halal Kulo ini buatan sombong mungkin anak muda yang banyak mengkaji halal haram itu diantaranya saya kulau aku belajar halal haram mulai ke madhab safiyah hanafi sampai macam macam sampai madhab paling modern misalnya begini, saya kulau yakin ini, keyakinan kulau saya mesti haram kulau safiyah, caleng, icma, icma, nah calengin apa? terus hasu, <laughs> asu mendekati icma, asu mendekati apa? icma, terus fatin fatin, niku semacam macan gitu pokoknya fahdin namrin babrin pokoknya ngaji kata sekulon itu segala tentang nyawa tenan uang Arab punak, nah, gitu. Golongan ini macan pun nak sih ngau ini bahasa Rapi asap, la nah, terus macan ini gue fahdin babrin namrin ini gue jenis nyawa macan, mau macan tuh macan, macan Sumatera pokoknya bahasa Rapi fahdin babrin namrin kira-kira angker aku itu so tenan gue lo hukum lo nganti terharu anak bujut tenan itu ulur apa kata nusape tenan mau nuswai ulur apa kata Imam si seneng ilmu benti nulis kitab, niku bojone niku cemburu pas Imam si bawah neng pasar kitaape diobong benor asinau nyongkone bojone terus ngeloni bojone juble malah dipegat perkara nih seluas seneng kitab di Bangnobo Enak puju kulo bon kompromi, pun kompromi nanti usagus aku nomor pintu lasi, aja begat pekat tadi nomor pintu lasi, kalo neng ku dwe kitap minha cil api tin, ku nate tung pas biji sweter abidin minha cil api tin, nate kulo wacau pas hole pepe anu biji. pici, nake kitab kitap terus atus pite sing kate langsung ka tarong karena pikiran ulos, sederhana, ulos ini kok ngalim. Jadi, kadang kau tamu, muka sebelah, kau pengen ngaji takrib. Kita kaya tapi tak bacan loh. Karena tamu ini orang pula, kaya kita kaya orang pula. Kau tanggap, nggak Nah, suatu saat, eh, kian ulo, gak ada sekawan. Mulai bedo-bedo cetakan, ini kita jadi untuk jadi alim itu, Karena cetakan sekali salah, kamu ndak punya pembanding kalau cetakannya apa sama. Jadi saya punya cetakan Darul Fikr, cetakan Indonesia, cetakan Darul Kutub Ilmiah, sampai cetakan Darul Gohiro Mesir. Terus masih punya sarahnya, sarahnya isi itu Ithafuzat al Mutakin Itu sekitar 14 juz, patang juz 14 juz. Nanti sampai tahu, akan tahu kualitas gojlo para ulama ketika menentukan halal haram kalau baca kitabnya banyak. Gejlokan ilmiah ya ahli. Misalnya begini termasuk gejlokan. Ini gosulukannya antar ulama. cara sampean PTU halal tak haram. PT, halal. Usanengijak fantril ini halal. Ukuran haram itu kan kewane jijino. Di antara kaidah haram itu, wa lahumut muttaibat, wa yuharimu alihimul kubait. Kubait itu barang sing jijino. Wong kawesi, kawesi, kong iseng ujen ngeminal hubusi wal kubait. Saiki tak bedei mangane pitek itu apa? lho orang sama menafek ya mangane pitek itu apa? tak kan? mangane pitek itu apa? tak ya pitek sampai macam itu pria ini <laughs> pria Jangan, nah, berarti semu, mungkin haram pite tambah macan. bisa bertanya, eh, pite? Iya, saya gue Lagi kejelukannya ulama. Weh, akar rasanya jadi ulama. Jadi, tahu dua pikiran energi. Oh, kok roro rasanya jadi ulama? Sebab itu, Ahmad bin Hanbal mau makan pite. Ini roro nabi ini api caranya makan pite. Berkori sih, kau ini yang kau itu. Lu macan dua taring, Gus. Hewan itu nak sing dua taring itu cengkeraman, itu haram. Terus Wong nyontok, nol nak mano, itu, itu koyo bidu alap walapalap. Nak mano gendilang, halal ya corak yakini. Mano tujuan halal. jadi cangkem-cangkem iku itu jodoh cengkeraman. Karena cara dekne ini nangkep walang, itu nganggu cengkeraman. Arti ini coro walang buat aku Gaya coro walang buat akui cengkraman ini manuk gendilang ku kuat ora? jawabannya dong kuat artinya bagi korbannya kan cengkraman itu kuat orang Gus maksudnya cengkraman ini sing sejenis lo lah sejenis bidul-bidul lah ya orang kuat kujuh itu kuat gak nyengkram sak misau entah sampai gak kena ulama kodulama gue kan. nah terus orang kok idam ko ini pokoknya gini Nak mandorot haram, nak gak mandorot halal. Nah saya ini pertanyaan nih, coro ilmu medis, pitet itu rawan potensi flu burung. bekecot, gizinya kayak, eh merkora kan kayak, merkora nak kayak contohnya, jajal tes secara medis, pakecot bepitet potensi penyakitnya kayak nih, pitet. Berarti pitet haram potensi misalnya menulari flu burung, bekecot, halal ke gizinya akan masalah halal haram niku kuhae pengiran. kita roh, sebab itu kita pakai imam dalam hal ini kita ngikuti sinten imam syafi'i tapi ngikuti itu bukan berarti kita terus sepaneng harus begitu karena kalau sampean sepaneng nanti sampean akan kecewalah piawai imam syafi'i di guru jaring imam malik sing mudah menghalalkan kewan-kewan gak onon nasih haram yang jelas sama Malik termasuk orang yang melarang orang makan anjing, jadi gak bilang haram tapi dia melarang murid-muridnya makan apa anjing. Ya orang juga nggak bisa menebak apa melarang itu mengharamkan apa anda. tapi sing jelas, sedenging larang ngongkon, itu sempur di lengileng, sedenging ngelarang, itu buatan Allah ngongkon. Nah itu